Assalamualaikum teman-teman semua Apa kabarnya ketemu lagi dengan saya Alvin Rimba Kali ini saya berada di perkebunan Dan pertanian Persawahan di kota Samarinda Sekali ini saya berada di kota Samarinda teman-teman Kali ini saya akan ingin melihatkan teman-teman eh, Pertanian dan persawahan yang berada di kota Samarinda Ini adalah pertanian jagung Dan ini adalah pertanian uh, kacang panjang teman-teman nah, Di sebelahnya juga ada sawah atau sawah padi Nah ini adalah sawahnya yang baru ditanam padinya nah, Masih kecil Nah ini teman-teman sawahnya Sangat luas, baik ke sana. Nah, Di sana juga ada orang yang jalan-jalan dan selfie, irigasi, pengairan air ke sawah. sore hari ini saya ingin melihat pemandangan di sawah ini ini masyarakat yang datang berkunjung ke pertanian di dan perkebunan di kota Samarinda untuk belajar dan sudah pulang alat pertanian sawah untuk membajak sawah teman-teman. Nah, ini dia modelnya. Nah. Sangat luas sekali sawah di sini, teman-teman. Lihat sendiri. Pemandangannya pun indah di sore hari di sawah ini pertanian persawahan di kota Samarinda dan juga perkubunan sayur-mayur yang berada di ujung sana oke teman-teman saya coba-coba berjalan di melihat sawah ini uh, selagi pula saya belum bisa mudik ke mahakam hulu karena ada pekerjaan juga yang harus diselesaikan di kota Samarinda mungkin bulan depan saya sudah uh, memasuki setiap hutan-hutan yang berada di Kalimantan Timur terima kasih atas dukungannya teman-teman semua untuk uh, channel saya Alpin Rimba dan jangan lupa subscribe semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada ini ada saluran uh, pengairan air untuk ke uh, dalam sawah teman-teman Ini berada di Kecamatan Semerenda Utara, di Kelurahan Lempake, kalau tidak salah ini teman-teman eh, semua. Burung pun banyak sekali teman-teman itu. Nah. Nah teman-teman bisa lihat Kita juga bisa melihat memandangi Keindahan Suasana Alam Di sore hari Di persawahan Sawah ini sangatlah luas Teman-teman Nah itu ibunya Baru pulang dari sawah Sawah ini -di saya perkirakan sekitar seribu hektar, ya mungkin segitu. Kurang lebihnya segitu, gitu teman-teman. Kalau saya lihat sih tidak sampai seribu hektar, teman-teman. Mungkin sekitar lima ratusan hektar aja. Uh, biasanya di perairan sawah seperti ini tempat mengalirkan air ke sawah ini biasanya banyak ikan kecil kecil seperti mujair atau nila itu ada kepiting. Ya, kepitingnya di sini. Nah, itu anak-anak ikan. Teman-teman bisa lihat semua. Itu anak ikan biasanya dimasukkan di sawah seperti ini nanti pas sudah nah, dimasukkan seperti ini. Kalau nanti kalau sudah panen ikannya dipanen juga, teman-teman. Nah di samping sawah ada perkebunan jagung teman-teman Nah jadi perkebunan jagung ini Untuk uh, jaga pendeknya Sebelum panen padi dan bisa dijual Atau dikonsumsi untuk uh, sehari-hari Jadi inilah uh, Salah satu uh, pertanian di kota Samarinda yaitu persoalan pertanian dan perkebunannya yang berada di uh, kota Samarinda untuk uh, meningkatkan swas pada pangan yang di kota Samarinda teman-teman tapi bagi saya kalau ini sih belum cukup lahan ini untuk uh, masyarakat alangkah bagusnya kita kalau masih punya lahan uh, kita memanfaatkan untuk sem sempada tangan, yang untuk Kalimantan, karena biasanya para petani ini sangat besar teman-teman. Kalau mereka tidak ada lagi yang mau bertani, maka kita akan kekurangan suas, pada sempada tangan, pangan, lagi itu ya. Mohon maaf, kurang ini bicaranya. Sempada tangannya kita akan kekurangan. Ini adalah untuk Mencukupi tak mencukupi pangan yang ada di uh, Kota Samarinda, dan masih banyak sawah-sawah uh, lagi maupun pertanian-pertanian yang mau saya kunjungi nantinya di Kota Samarinda. Teman-teman, para petani adalah pahlawan bagi kita semua. Nah, jadi, kita jangan malu untuk bis, uh, bertani. Karena bertani adalah Bercocok tanam adalah Semuanya itu adalah uh, Memang dari nenek moyang kita sudah Bisa bercocok tanam Atau ber be, Sudah dari leluhur kita memang bertani ya Jadi kenapa harus malu kita bertani gitu kan Kalau memang bertani itu sekarang itu hasilnya sudah Lumayan besar teman-teman kita bisa belajar bertani kepada petani Bagaimana bertani yang baik Bisa menghasilkan tumbuh padi yang bagus Dengan juga bibit-bibit yang bagus Dan kita bisa belajar kepada petani Dan juga informasi tentang pertanian itu kepada dinas pertanian teman-teman nah kalau itu kita lihat itu tuh adalah perkebunan sayur mayur teman-teman di sana cuma jalurnya ke sana agak nggak ada jalur jadi harus mutar laut sana teman-teman oke teman-teman ini sudah sore mau mendekati uh, salat maghrib maka saya harus kembali maka saya iri sampai di sini perjumpaan saya kita di kali ini Jangan lupa di-subscribe dan dukung terus uh, channel ini agar bisa berkembang. Terima kasih atas uh, dukungan teman-teman semua di channel saya, Alvin Limba. Kali ini kali ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya, kata-kata saya ada yang salah. Mohon maaf semuanya, sampai di sini pertemuan kita.